Grup musik asal Yogyakarta Jikustik, yang terbentuk pada tanggal 26 Februari tahun 1996, sempat menjadi band papan atas Indonesia pada tahun 2000-an, dan memiliki penggemar dari berbagai kalangan. Namun sayang, setelah delapan album bersama Jikustik, pada 2010 sang vokalis Pongki Barata memutuskan vakum dari band yang dibesarkannya. Jikustik pun perlahan mulai tenggelam dalam industri musik Indonesia.